ada momen ketika Bunda Lesti Kejora ini ke acaranya Datuk Siti Nurhaliza. Ini undangan spesial ya untuk Bunda El bersama Aareza Zakaria. Ini langsung menghadiri undangan konsernya Siti Nurhaliza di Malaysia. Ini keren banget persahabat. Namun kita dibikin kagum dan bangga dengan attitude yang sangat-sangat luar biasa dari Bunda Lesti. Perhatikan persahabat. Saat bertemu Bunda Lesti langsung Cium tangan Datuk Siti Nurhaliza Masya Allah Kebanggaan, kebahagiaan Yang kita rasakan dan yang kita lihat Mudah-mudahan Selalu menjadi panutan Selalu menginspirasi Banyak orang, amin Masya Allah, kita sangat Betul-betul merindukan sekali ya Bunda Lesti bisa nyanyi Bareng, duet bareng dengan Siti Nurhaliza, ditunggu saja Mudah-mudahan Bunda El Secepatnya juga Memberikan kejutan dengan karya-karya terbarunya Berikutnya persahabat kita lihat juga Yang hal official di collection Ini Masya Allah banget persahabat ya Ada seni ART nih dari Abang L Aduh ganteng banget persahabat ya Bener-bener ini mah mirip papap banget ya Masya Allah Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Adi Seni ART <tuh> Seni art Masya Allah kayak bapaknya Banget katanya tuh Masya Allah banget ya Ini memang bener-bener kebahagiaan Sekali nih Kebanggaan pastinya untuk kedua orang tuanya Baby mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin Dan selanjutnya bersama kita lihat juga ada potret Ayah Kencora nih Dengan penggemarnya pastinya Masya Allah Sehat selalu Ayah Ini saat kondangan ya Dan kita lihat juga Salpok kalimat yang diposting oleh Kak Jubita Ismawati Wislist Nikahan aku semoga ada bapak dan dedek juga Aduh Masya Allah Mudah-mudahan ya Ayah Gejara bisa hadir nih nanti di acara pernikahan Kak Jubita Doakan sering terbaik ya Dan pastinya kita selalu menunggu kejutan-kejutan dari Lesti dan Rizky Bilar untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat di unggah bunda Lesti Masya Allah bunda L banjir iklan dan endorse Sekarang persahabat jadi ya, IGs igas bunda Lesti semuanya iklan Masya Allah Warga konoha pada gercep banget nih Menyaksikan dan pastinya melihat igasnya bunda Lesti Dikira vitamin Wow Ternyata endorse semua persahabat ya Ini berkah banget Mudah-mudahan selalu lancar sukses terus untuk urusannya Bunda Lesti kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita kemudian juga bersabat ya ada postingan dari akun leslar boy update alfati bilar ini kalimat yang diunggah kebenaran akan terungkap kita lihat aja nanti Wow bikin penasaran persahabat ya bakal akan ada apa yang akan diberikan oleh Leslar. Kebenaran akan terungkap, kita lihat aja nanti. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar, di sini banyak sekali respon yang diberikan. Di antaranya dari akun manusia biasa 4947 mengatakan, Penasaran banget aku tuh, kapan akan diungkapkan? Jadi deg-degan berasa kayak nonton rakor. Semuanya penasaran banget persahabat Kita lihat juga tanggapan lain dari akun Mita and Linda Udah gak sabar nunggu cerita yang sebenarnya Ada juga tanggapan lain dari Maulia Ulfa Disitu ada pertanyaan Emang mau ada pengakuan apaan lagi? Tuh ada yang bertanya persahabat Kita lihat jawaban dari Lestari Ayu 273 mereka mengungkapkan kebenaran, bukan pengakuan. Selama kasus mereka, diam-diam saja, nggak ada klarifikasi. Jika mereka sekarang spill-spill berarti mereka ngerasa kejadian kemarin ada yang salah. Tuh persahabat, jadi ditunggu saja ya, bakal terungkap kebenaran. Kita lihat aja nanti. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Lesler selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, Selalu bahagia rumah tangganya, dan selalu banyak orang yang mensuport dan mendoakan. Pokoknya, kita masih menunggu cedokan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru dan spesial dari Lesti dan Bilar, tentunya.